Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Leslar Lovers Di malam pun kalian berada Selamat malam selamat berjumpa Dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Di Fatih yang akan mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Kecara Dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, Dan subscribe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 untuk pertama persahabat ya Kita lihat ada sebuah unggahan spesial banget dari Mas Gilang Atau Juragan 99 Memposting sebuah postingan foto terbaru nih Wow momen kebersamaan Dengan Leslar hari ini ya Masya Allah banget Mudah-mudahan berkah barokah untuk semuanya Kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk mereka apalagi Tentu idola kita Persahabat ya Dedek Elasti dan kakak Rizky Bilar ada sebuah kalimat caption yang luar biasa dituliskan oleh mas gila atau juragan 99 hari ini kita ajak adik Rizky Bilar Lesti kejora untuk kulineran di Malang sambil aku ajak factory visit ke pabrik PT. Cosme yang memproduksi MS Glow, sudah cocok belum kakak dan nenek jadi BA MS Glow Beauty dan MS Glow Forman, wow pastinya sudah cocok banget persahabat yang mudah-mudahan Dedek Lasti dan Kakak Bilar menjadi brand ambassador MS Glow ya Masya Allah doakan selalu kompak solid mendukung yang terbaik untuk idola kita Masya Allah banget ya semakin bangga, semakin bahagia Last selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat dan orang-orang baik Dalam postingan tersebut tentu banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan dari para sahabat Ya, ini dari akun rasa underscore dua 24 lar wah kalau Leslar jadi ba nya aku mau langsung pindah ke ms glow. janji katanya juragan 99 soalnya apa aja yang berhubungan dengan lesslar kami semua support masya Allah banget ya ini baru dinamakan fans sejati nih wow masya Allah selalu mendukung selalu men support yang terbaik untuk idola kita Berikutnya ada komentar dari Ayah Kejora nih, tentu berkomentar, "Aku ikut," katanya Kejora, "masya Allah banget ya." <gif> Ini adalah salah satu orang yang sangat luar biasa dalam hidup, Dedek Kejora, mudah-mudahan selalu menjadi sosok ayah yang sangat bertanggung jawab bersahabat ya untuk keluarga besar. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan live Instagram dari Bang Lintar yang mana tentunya ada Bang Adil juga. Ini uh, tentu kita mendapatkan info persahabat ya bahwa tim ini baru sampai Singosari, nginepnya di Pakis katanya tuh dari info leslar 0501 dan kita salvo persahabat ya gara-gara markona yang selalu memfitnah kakak bilar bahwa kakak bilar itu tidak sayang lagi sama lesikanya katanya persahabat ya sampai bang lintar dan bang Ariel ini marah besar persahabat ya perhatikan marahnya bang Ariel Oh, bilang gak sayang-sayang-sayang nggak nggak ini Jangan ya orang mau hujat biarin aja oh, Masya Allah banget ya <guruh> Jadi atut tiba mimin persahabat ya bang Arial begitu marahnya Kepada merekona yang selalu mau fitnah Selalu menyudutkan apalagi Tentunya persahabat yang menyudutkan Idola kesayangan kita situ ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, info juga untuk kita semua Baru sampai Singosari, nginepnya dipakis Semangat tim Leslar, semangat pada emosi gara-gara kuya Markona Gimana Markona sudah kenyang diambilin Borilitar dan Adlin katanya tuh Biar tahu rasa persahabat ya Kita doakan mudah-mudahan yang memfitnah mendapatkan hidayah dan bisa menjadi orang baik persahabat sahabat ya Yuk support yang terbaik juga Untuk idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga Tentu banyak sekali tanggapan yang diberikan Dari akun instagram Aini 24 Ngomelin Markunyuk Yang masalah apa sih ma Maaf kudet katanya tua Ketinggal berita juga nih Pak ya <laughs> Tentunya kita doakan saja, mudah-mudahan Dede dan kakak Bila selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Untuk selanjutnya, kita lihat di Persahabatnya. ya, Masya Allah dengan terbaru, kabar baik, kabar bahagia. Malam hari ini, lesi dan Bilar ini lagi sharing ilmu bersama Gus Miftah ya, Masya Allah. Akhirnya malam ini ketemu dengan Gus Miftah, Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk anaknya dede Lesti dan kakak Bilang di dalam perut l Mudah-mudahan juga selalu sehat dan bahagia Amin Kita tentunya merasa bangga Bahwa memang luar biasa Leslar banyak sekali yang support Banyak sekali yang mendukung Banyak sekali tentunya support dari kalangan-kalangan Ustadz Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan bisa menambah ilmu Mendambah tentunya kebaikan dan mudah-mudahan kita sebagai fans sejati tetap selalu kompat tetap selalu solid yang tentu mendukung terbaik untuk Dede dan kakak Bilar. Kita masih menunggu kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.